Makhluk terakhir yang mati pada hari kiamat, ketika kiamat terjadi semua makhluk akan mati mulai dari manusia, jin dan malaikat. Sesudah malaikat Isrofil meniup sangkakala dunia akan hancur. Allah akan bertanya kepada malaikat Ijroil siapa saja yang masih hidup. Malaikat pecambut nyawa pun menjawab, tinggal malaikat Ibril, Mikail, Isrofil, Hamlatul Arsi dan aku sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala lalu memerintahkan malaikat Ijroil untuk mencabut nyawanya mereka. Lantas Ijroil melakukannya dan tersisalah ia sendiri, seorang yang belum mati. Allah berseru kepadanya, Hai hey malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku jadikan ini tugasmu dan kini matilah engkau. Akhirnya malaikat Ijroil mencabut nyawanya sendiri. Jadilah ia sebagai makhluk terakhir yang mati pada hari kiamat. Wallahu alam.